Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani Ada satu peristiwa penting di masa lalu yang mungkin saja luput dari pengetahuan sahabat Karena itu mengacu pada buku Bapak Basa Mahagotra Basa Sanak Sabtersi, Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai kedatangan Sang Sabtersi dari Jawa ke Bali dalam rangka menyelenggarakan upacara Yadnya Pancawali Kerama pada hal-hal unik dan bersifat gaib yang mereka alami ketika melakukan persembahyangan di beberapa tempat yang berbeda seperti sile Yukti, besaki lempuyang dan lain-lain hal-hal gaib apakah itu Mari kita simak setelah yang satu ini Pada suatu hari, Empu Ketek, putra sulung Empu Genijaya, memberitahu adik-adik dan putra-putranya mengenai leluhurnya yang sudah berpulang ke alam baka. Beliau juga mengingatkan tentang nasihat-nasihat para leluhurnya. Di antara nasihat-nasihat itu ada amanat agar keturunannya menyelenggarakan upacara Yadnya di pura Besakih Bali pada hari Purnama Sasih Kepat. Oleh karena hari yang dimaksud sudah dekat, makam Puketa mengajak adik-adik dan putra-putranya untuk menyiapkan segala sesuatunya guna menyelenggarakan upacara yadnya di pura Besaki. Mereka lalu berangkat ke Bali dengan naik sebuah perahu bernama Madu Sudana. Dikatakan mereka sampai di Desa Padang pada hari Kliwon Wukuwari Gadian Sashihkasa Penanggal Pitu tahun Saka 1088 atau 1166 Masehi. Selanjutnya mereka menuju Pura Yukti yaitu bekas pariangan Empu Kuturan. Di sana mereka lalu menghaturkan sembah bakti serta wedas ke kehadapan arwah suci Empu Kuturan, salah satu leluhur mereka. Tatkala mereka sedang kusyuk melakukan persembahyangan, tiba-tiba dari awang-awang terdengar sabda empu kuturan. Anak-anak dan cucu-cucuku, aku sangat senang atas kedatangan kalian. Apakah kalian datang untuk sembah sujud kepadaku? Dengan sikap sopan dan hormat, para empu menjawab, ampunilah kami, anak cucu berdarah. Kedatangan kami kemari tidak lain untuk menghadap perbetar kawitan dan menyelenggarakan upacara puja wali dan widi widana bertepatan dengan hari raya Sugimani. Empu Kuturan bersabda lagi, Senang sekali aku mendengarnya. Setelah itu terdengar suara mantra diiringi hujan bunga rampai sehingga bau harum semerbak menguar di sekitar tempat itu. Pada hari Kamis Wage Wuku Sungsang, para empu lalu berangkat menuju Besaki. Di sana mereka kemudian menyelenggarakan upacara Sugimani di pura bekas pariangan Empu Semeru. Setelah selesai, para empu lalu melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lempuyang, yaitu Lempuyang Madia bekas pariangan Empu Genijaya. Tatkala mereka sedang kusyuk melakukan puja terhadap arwah suci Empu Genijaya, terdengar sayup-sayup suara bajra Empu Genijaya. Sayup-sayup pula terdengar Empu Genijaya bersabda: Anak-anak dan cucu-cucuku, kedatangan kalian ke sini membuatku senang itu menandakan bahwa kalian tetap taat terhadap amanatku dahulu dan menunjukkan cinta kasih kalian kepadaku. Setelah mengakhiri upacara puja wali dan widi widana di pura Lempuyang Matia, mereka lalu mohon diri. Pada hari Senin Kliwon Wuku Kuningan, mereka meneruskan perjalanan ke pura Gelgel -Gel, ke bekas Pariangan Empugana. pada saat mereka melakukan puja pujastawo tiba-tiba terdengar sayur sabda bukana anak-anak dan cucu-cucuku aku merasa sangat bahagia atas kedatangan kalian semua itu berarti kalian semua tetap taat dan setia pada amanat leluhur selalu melaksanakan yaknya kehadapan leluhur dan yang widi setelah selesai menyelenggarakan upacara yadnya ke kehadapan para leluhur dan yang widi empu ketek dan anak-anaknya serta adik-adiknya kembali ke Jawa selanjutnya setiap tahun para empu itu datang kembali untuk menyelenggarakan upacara yadnya yang sama kemudian pada hari Rabu Kliwon Ugu tahun Saka 1111 atau 1189 masehi Empu Keda diiringi oleh adik-adik dan anak-anaknya datang lagi ke Bali setelah melintasi pegunungan di Pulau Bali pada suatu hari mereka tiba di desa Kuntul Gading atau kedisan di sana mereka disambut oleh orang-orang Bali Aga dan dijamu dengan buah-buahan orang-orang Bali Aga sangat bahagia dan berterima kasih karena para empu sudah berkenan datang ke desa mereka. Para empu juga merasa senang dan menyatakan rasa terima kasih mereka atas sambutan orang-orang Bali Aga. Selanjutnya, buketek menyampaikan kepada mereka bahwa kedatangan mereka ke Bali adalah dalam rangka menyelenggarakan upacara panca wali kerama di Pura Besaki selain itu kepada orang-orang Bali aga disarankan untuk menyelenggarakan upacara yatnya menurut sasi atau bulan di masing-masing desa pekeraman pada hari Kajang Kliwon sasih keenam orang-orang Bali aga mesti menyelenggarakan yatnya berupa segehan di perairan atau laut Sementara pada sasih ke mengadakan yadnya di Purusat Gahyangan, pada sasih ke wulu menyelenggarakan yadnya di masing-masing desa, dan pada sasih ke mengadakan yadnya di perempatan jalan desa atau catuspata yang disebut atabu kentuh. Setelah orang-orang Baliaga menyatakan kesediaan mereka untuk menyelenggarakan setiap yadnya yang disarankan, empu ketak bersama adik-adik dan anak-anaknya meneruskan perjalanan menuju besaki tiba di pura besaki para empu menyelenggarakan yadnya dan melakukan persembahyangan terhadap betara-betari dan yang widi selanjutnya pada hari Anggara Kasih atau selasa Kliwon sasih ke diselenggarakan yadnya di air dengan menenggelamkan perani ke dalam air Kemudian pada hari Rabu Kliwon, para empu datang ke Gel Gel untuk mengaturkan yatnya di bekas pariangan empu Gana. Pada hari Jumat, Kliwon sasih ke Bitu, mereka mengaturkan yatnya di Bura Sile Yukti. Dan pada hari Minggu, Kliwon sasih ke wolu para empu mengaturkan yatnya di Pura Lempu Yang Madia. Terangkan pada hari Senin, Kliwon sasih ke sana, semua orang Bali Aga mengaturkan yatnya berupa ketupat sirikan pada tilam atau bulan mati sasih sana para empu pergi ke Besaki di sana mereka kemudian melaksanakan upacara penjewali kerama orang-orang Bali aga pun berdatangan ke Besaki untuk mengaturkan ke hadapan betara betari mengikuti petunjuk para empu demikian caranya para empu menciptakan kesejahteraan lahir dan batin di dunia pada umumnya dan di Bali pada khususnya setelah upacara yang selesai para empu kemudian mohon pamit untuk kembali ke Jawa